99% ya. Kemungkinan besar beliau yang akan jadi yaitu sosok yang sangat sederhana, dicintai banyak masyarakat, terawang lebih jauh Saat ini Januari 2022. Saya mencoba untuk menembus menembus waktu 3 4 tahun ke depan lebih jauh. Ya. Di pemilihan presiden berikutnya Dan walaupun sekarang ada beberapa nama calon yang muncul ada perempuan juga gitu kan ya Tapi kalau untuk yang jadi sih nanti saya lihat tetap laki-laki Mungkin waktu itu saya pernah ngomong gagi gigo gitu ya Nah untuk sekarang ada perkembangan bagus yang memang saya lihat insya Allah 99% ya Kemungkinan besar beliau yang akan jadi itu sosok yang sangat sederhana, dicintai banyak masyarakat, orangnya luwes, dan orang itu orang Jawa. Tapi masih ada keturunan dari satu inisial nama dari ggu Gugego itu. Oh, karena kalau, kalau bisa dibilang, kan ada candidate yang lain memang menyinggung ggu Gugego itu, kan mungkin sangat kuat. Walaupun bisa dikatakan tidak terlalu banyak dukungan dari partai. Tapi orang ini kuat karena memang kita melihat ke dalam haknya gitu ya. Karena yang saya lihat walaupun baru-baru orang ini terjun ke dalam politik. nggak dulu-dulu kalau yang lain kan kebanyakan yang udah berbobot gitu ya, udah paham dalam segi politik. Kalau ini kan baru. Tapi rulia itu walaupun baru sangat memahami situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pastinya masih dari Pulau Jawa campuran seberang ya, tapi kalau untuk selanjutnya, presidennya sekarang itu kan belum ada yang langsung dari Sunda oh, gitu ya oh, nah, Nantimah akan ya. ada yang memang langsung asli keturunan dari Sunda oh, ya, gitu. Baya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, oh ini Jawa Barat Ada apa dibalik itu tuh? Apa? Ada apa dibalik itu? Kenapa harus, harus, harus secara kebetulan kita selalu dihitung orang Jawa Atau ada pengaruhnya kadang? Lalu, atau apa, apa? Jadi, kalau itu udah tercantum di dalam ujung rambut siluman, bahwa sampai ke 10 itu dari Jawa, nanti yang ke 11 barulah itu dari tanah Sunda. makanya kan tercantum juga di dalam Quran Surat Muhammad, bahkan nanti akan datang Al-Mahdi di... 2035 berarti 2035 ke ataslah yang akan bisa memimpin di dunia ini atau di Indonesia yang memang asli keturunan dari bangsa ini. Karena masih dari Jawa ya. Jawa. <gantung> A contoh, hmm. gitu kan, <gantung> yang sosok Yang satu itu? Itu mengalami. Tetapi bisa Allah dengan izin Allah, dia akan bisa naik dan jadi. Walaupun tanpa banyak reporter, apa kabar? Saya sudah kali ini. Pak, karena saya ramalan pemerataan untuk negara Indonesia tercinta, tepatnya di pemilihan presiden pada saat periode berikutnya, ya, siapa? yang akan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia Terawang lebih jauh ya. saat ini Januari 2022 saya mencoba untuk menembus menembus waktu 3-4 tahun ke depan lebih jauh ya. di apakah Presiden periode berikutnya merupakan kuda hitam Yang tidak pernah tersorot di dunia politik ya, Yang tidak pernah digadang-gadang namanya bahkan wajahnya Untuk menjadi seorang presiden ya. Pertama Saya mencoba melihat Sosok-sosok ya, kandidat Yang akan maju ya, Maju ada lima sosok laki-laki yang akan maju dan diajukan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Lima sosok tersebut ya, akan mundur satu persatu dengan sendirinya. Saya mencoba untuk melihat lebih jauh lagi. Ya. Yang pertama, sosok ini berdarah sosok yang ketiga ini sama ya. berdarah jawa tingginya lebih kurang seratus Tinggi, tinggi, sama dengan sosok yang terkenal, bukit Sawomata, ya bumbu tinggi, tidak uh, standar Indonesia. dari backgroundnya bahkan garis keluarganya militer sosok yang satu ini juga sangat dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana sama dengan 4 sosoknya saya Memilah dan memilih, memilah dan memilih di antara lima ini yang akan maju, dua, ya. dua terakhir dari dua sosok tersebut, ya. mereka mempunyai fisik tubuh yang sama tingginya. Gempal yang satu berkulit kuning langsat, bertubuh gempal. Dua terakhir yang akan maju ke pemilihan presiden Republik Indonesia dengan suara terbanyak. Dua kandidat tersebut di sebelah kiri, saya lihat menggunakan pakaian jauh nanti di saat buah besar menggunakan kemeja putih di sebelah kanan saya melihat sosok yang satu ini menggunakan kemeja berwarna krem putih krem. yang satu asli berdarah Jawa, yang satupun sama berdarah Jawa, namun campuran. Ya. Jadi sosok yang kedua berdarah campuran dan sosok yang pertama asli 100% berdarah Jawa. Dua sosok ini yang akan menjadi presiden.